kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabat tiada ya ada info spesial bahagia buat kita semua tentunya info ini datangnya langsung dari Bang Ariel para sahabat yang menginfokan bahwa si cantik tidak oleh si Kejora akan tampil di konser Lida Top 28 grup 5 persahabat yang besok malam dicatat tentunya jam dan tanggalnya Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 jam setengah 9 malam persahabat ya Besok malam tentunya Lesi Kejora tampil di konser top 28 grup 5 konser Lida 2021 persahabat ya Sebagai juri tentunya kita akan mendapatkan kejutan bahagia besok malam persahabat ya Walaupun malam hari ini tidak tampil-tampilnya besok malam Dada Lesti tampil di acara konser Lida Wow Tadi persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar bahagia, kabar gembira dari Lesti tentunya Dalam postingan juga Bang Ariel menuliskan sebuah kalimat caption info sahabat ya disitu dikatakan Bismillah di Jangan lupa besok malam tanggal 11 Mei 2021 Ada penampilan Lesti kejora juri di program Lida konser top 28 grup 5 Mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya. Terima kasih. Itulah caption. Info yang dituliskan oleh Bang Ariel kepada kita semua bahwa Lesti Kejora tampil besok malam persahabat ya. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Lesti Kejora besok malam tampil di Indosiar. Dan untuk ke kabar berikutnya, para sahabat ada kabar sedih juga nih, ada kabar duka buat kita semua. Di sini kita lihat aja ada sebuah unggahan dari ig nya Bang Derry, para sahabat ya. Bang Derry tentunya menginfokan bahwa sapri pantun para sahabat ya, ini tentunya telah meninggal dunia ini tentunya membuat kita semua sedih, para sahabat ya, ada kabar duka, tentunya bang sapri meninggal dunia persahabat yang kita lihat nih dalam unggahan dari Bang Deary disitu mengucapkan sebuah kalimat caption yang itu dikatakan turut berduka cita atas meninggalnya Bang Sapri Pantun semoga ditempatkan di surga yang indah terima kasih Bang selalu jadi penghibur di lokasi JWB selalu semangat kalau syuting banyak yang sayang sama Bang Sapri tapi Allah lebih sayang sama Bang Sapri tentunya kita semua harus selalu mendoakan persahabat ya buat bangsa pribumi mudah-mudahan ditempatkan di surga Nya amin ya robbal alamin postingan tersebut juga tentunya telah di-repost kembali oleh akun Instagram Irna Wati Angelot 16, yang mana di sini sebuah kalimat caption di bulan yang penuh berkah, ini semoga semua amal perbuatan bangsa peribantun diterima di sisi Allah SWT Amin, ya robbal alamin Surga tempatmu Tentunya itulah doa terbaik persahabat ya Dari semua para fans selain selar yang mendorakan buat bangsa peribantun mudah-mudahan ditempatkan yang layak persahabat ya Tentunya di sisi Allah, amin, ya robbal alamin Selanjutnya juga nih para sahabat ya ada ucapan bela sungkawa juga ya tentunya dari Rizki Bilar di sini tentunya menginfokan dan tentunya mengucapkan tentunya kepada Bang Sapri para sahabat ya yang meninggal dunia tentunya mudah-mudahan selalu ditempatkan di sisi Allah yang terbaik nih para sahabat ya Bang Abdu. Bang Bilar tentunya di sini mendoakan yang terbaik buat Bang Sapri dan tentunya mengajak kita semua juga para sahabat ya untuk mendoakan buat bang Sapri mudah-mudahan tentunya amal ibadahnya diterima di sisi Allah amin ya robbal alamin untuk ke kabar berikutnya para sahabat ini ada kabar bahagia buat kita ya tentunya kita lihat aja ada unggahan dari akun polisi leslar ini ya, para sahabat ya bu polisi ini bang unggah sebuah postingan Foto meja makan nih para sahabat ya Wow tentunya bakal ada kejutan malam hari ini Bakal ada vitamin leslar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh bu polis ya para sahabat ya bisa itu mengatakan Au manja bakal ada vitamin sepaket dan inilah tempat makan bersamanya Kabarnya dedek masih di jalan Waduh para sahabat ya Tentunya siap-siap kita akan mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Dibilar bahwa malam hari ini bakal ada vitamin Q vitamin banja persahabat ya Aduh tentunya kita makin gak sabar Makin penasaran persahabat ya kejutan vitamin apa yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Mudah-mudahan kabar baik, kabar bahagia dari idola yang para sahabat, ya Tunggu saja kabar info terbarunya di sini juga banyak sekali komentar dan tangkapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Leslar Apres itu mengatakan dalam kolom komentar, Bu Pol juga ikut kan ngedet bareng Babang Rico Aduh, para sahabat ya. Kiat <gih> bang komentarnya. Ada juga tentunya komentar dari akun Irnawati 16 Disitu mengatakan kayaknya di tempat yang mereka rayain Monseria. Wah, tahu banget nih para fans ya Tempat-tempat favorit dari Leslar, idola kita Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia Tentunya kita sudah kangen banget nih Satu hari ini kita tidak mendapatkan vitamin bahagia Tentunya malam ini bakal ada kejutan spesial dari Lesti dan Rizky Bilat mudah-mudahan persahabat ya kita tunggu saja kabar terbarunya tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar tentunya cedukan vitamin Q dari lesti dan aris gibilat inilah informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang minuca terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh